Di cicipi ternyata pahit, terus kerajaannya dinamakan, macah, begitulah. Jumpa lagi dengan Bocah 57. Apa kabar subscriber? Baik-baik saja kan? Semoga selalu dalam keberkahan dan kesuksesan. Amin. endingnya tetap main air seguran Banjir gimana nek tiba-tiba banjir dari sana Terima kasih sudah menonton video Bocah 57. Sempurnakan hadir Anda di channel ini dengan memberikan like, subscribe dan komen ya. Bagi yang sudah like, komen dan subscribe kami doakan sehat selalu lancar rejekinya. Berkah pastinya, bagi yang belum sempat like, komen dan kita tunggu dukungan Anda untuk channel ini. Terima kasih. Ini eh, satu lagi banding ini. Iya lah. Eh. eh. Mojo, buah mojo, mojo pahit, pahit, ya buah mojo terus dicicipi ternyata pahit, jadi kerajaan wajah pahit. pas membuka kerajaan macah pahit, pas membuka kerajaan macah mau hutan, iya terus kok ada buah ketui enak dicicipi ternyata pahit terus kerajaannya dinamakan maja pahit. begitulah ceritanya.